Maraknya parodi-parodi Joko Kendil, seorang musafir berjalan yang menunggangi macan putih, teman-teman. Dan banyak sekali fitih oh, atau konten-konten yang memperabahkan atau memparodikan gaya atau gestur Joko Kendil. Bahkan busananya, pakaiannya juga, dan cara perjalanan dan gaya-gayanya, teman-teman. Nah, ini menurut kamu uh, Sopan atau tidak Dan ini pro kontra teman-teman Pro kontranya Ada yang mengatakan Memperagakan atau parodi Joko Kendil ini gak sopan Tidak menghargai Melecehkan Dan ada juga Orang-orang yang mengatakan Joko Kendil ini uh, Hanya lelucon Hanya ada gelan gitu loh dan ini cukup menarik sekali untuk pembahasan, e, banyak sekali parodi-parodi e, mungkin mereka menganggapnya ini lucu-lucuan. Tapi kalau buat saya pribadi, e, Ratu Bidadari, melihat fenomena parodi-parodi e, menirukan gaya berjalan atau pakaiannya Joko kendil ini, menurut aku tidak etis dan... Ini sebuah hal yang mungkin Apa ya Enggak sopan Buat aku enggak sopan Kalau menurut kamu gimana guys uh, Ini banyak sekali ya Parodi-parodi uh, uh, Menirukan Apa Gaya-gaya yang uh, Video di samping saya ini Cara berjalannya pakaiannya dan bahkan dianggap lelucon gitu loh. Mungkin sebagian orang menganggap ini hal biasa, tapi sebagian orang ya termasuk saya sendiri menganggap ini bukan lelucon. Ini tak punya akhlak buat saya. <tuh> Oke okay, buat teman-teman, uh, ikutin terus update-update terbaru. Channel Youtube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, comment, dan subscribe Channel Youtube Ratu Bidadari TV Terima kasih, Assalamualaikum Salam dari saya, Ratu Bidadari Itulah sejuta obat